Qira'ah hak duk hak tu hai kepada Nabi Muhammad tu, pokok-pok kafe duk kecek. "Hei Muhammad, qira'ah hak tu hai waktu turun ada dak lagi kitab hak lebih boleh pada qira'ah?" Kalau ada, "Puak aku ni nak tidur." Duk berasa katanya qira'ah hamun duk baca ni. "Mai saksi." Ada tak boleh lagi? tule aka fikiria puak-puak dia berasa katanya Quran ni tamada no lebih daripada Taurat daripada Quran daripada kitab-kitab hok dulu-dulu lagi Tuhan pun royak katanya puak ni ang sajalah ya. maknanya dakwa saja katanya nak turun kalau Tuhan waktu turun Quran lain daripada Quran ni pun duk gitu yo di kafe kafe situ A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Walau la an tusibahum musibah bima qaddamat aidihim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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرُوا قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرُوا وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم <coughs> Ayat 47 50 SURAH AL-QASSASH Sakuk DENGAN <coughs> orang NABI Sallallahu ALAIHI WASALLAM dakwah siyah malai tapi pok-pok dakwah pok-pok kafir Quresh ni duk dakwah tak boleh ajaran Nabi lepas do'an katanya zami-zami dahulu kitab Taurah ada siyah dah madar tak kena waktu rung kerak air ah. lepas tu boleh ke tak kerak ah, air waktu rung kepada Nabi Muhammad tu, pok-pok kafir duk, pok -pok duk kecep Hei Muhammad Kro'el er, hak tu Hewak turun tu, kepada mu Ada tak lagi kitab hak lebih molek Pada Kro'el er? Kalau ada Pua aku ni nak turun Duk berasa katanya Kro'el kamu er, duk baca ni May saksi Ada Tak molek lagi Dalam akal Fikirin puak-puak dia Duk berasa katanya Kro'el er ni tak ada not will daripada Taurah daripada Kro'el er, daripada kitab-kitab yang -kitab, dulu-dulu lagi Tuhir pun katanya puak ni ang saja, sahaja ya. maknanya dakwa saja, katanya nak turut kalau Tuhir awak turun Kro'el er lain daripada Kro'el er ni pun duduk gitu duduk kafe-kafe situ tak ada nak turut marilah marilah dewo hona kuda aswin mahkau mari daripada langit lebih daripada nabi muhammad pun duk situ dia kafe kafe situ tapi orang yang berimin walaupun nabi sebut tak berapa patah quran dibaca hanya beberapa ayat tapi dia tuhan nak hidayah dia turun secara mudah tak ada, ada payah-payah ani kita ambil matatan daripada Dua tiga ayat yang kita dengar ni Gambar lah katanya Hidayah daripada, pro, daripada Allah Ta'ala Bukan semua orang boleh tak Walaupun orang cerdik Orang bijuk panas Tara mana pun apa ni Dia tu hair tak siwi hidayah kepada dia Raya lah gajah rimah sekalipun Raya lah benar-benar Berenah benar -benar. Ambil goto guning Mereka hidup raya kepada dia Di hati dia tak si terima Otok dia tak si terima Ajarin Allah dekat kafe situ, dekat kerah situ walaupun cerdik bijak. Tapi dia orang yang Allah Taala nak bui. Royak sepatah. Royak tak layuk. Cih cih cih cih cih. Jadi selalu dah. Tutup molek juruh dah molek. Ha nah, kita pun saya serup dulu ren kan? belong pada nak baca maksud ayat ni. Nak ayat katanya kita ni kena jadi orang mudah bahasa pagi. Kan? Mudah bohong, mudah pakan, mudah terimo. Mudah bentuk mudah jah, yang itu jadi payoh, yang itu jadi Ko kok tu, kok ning, kok tu, kok ning, sebab tujuh jualnya sebab tak si tunggu, tapi dia u jadi apa ni, alah se, ke kok tu, ke kok ning, ke kok tu, ke kok ning. Kalau wayam tuh, nalar katanya aku tak si ting, tak si ting mau tak si tunggu, ya, kena cikah, kenal nalar, kenal lagi mana, kenal pasang dia, oh, oh mau tak si tunggu rugi masa rugi rugi tenaga rugi apa ni dok kecek dok royak kalau royak mula-mula selalu katanya tak setrimo senilah dia anilah nabi pada zaman dahulu cuba kita tengok ayat 47 kenapa dia dok gi torong dengan puak-puak kafe bukan torong untuk nak, nak satu-satu masalah nabi kecek royak nak jadi orang kafe Itu masuk islam tapi orang okay, kafe torongnya juga dengan Nabi Kalu lagu tu Kalu lagu ni Ha nah, gitulah Cuba kita tengok makna je ya. Dan kalaulah Kalau tidaklah orang-orang musyrik itu Akan berkata Semasa mereka ditimpu Balor bencana disebabkan Perbuatan kufur dan maksiat yang dilakukan Oleh tangi mereka sendiri Ni Orang-orang okay, okay, musyrik Tu hai uji dengan balor Dengan uji Gotu ganing gotu ganing Buat <coughs> dia kecek lah mana Wahai Tuhan kami Tengok orang okay, musyrik da'a juga Ia percaya kepada Allah Wahai Tuhan kami Mengapa engkau tidak mengutuskan kepada kami seorang Rasul Supaya kami menurut ayat-ayat keteranganmu Yang dibawanya nah, tu. Padahal Nabi Muhammad de cokoh Depai-depai puak-puk dia dia ya duduk kecik lagi dia ya duduk mitak lagi dengan Tuhan Tuhan bak apalah tak buat rasul ataupun belung pada Nabi Muhammad lahir pokok-pokok dia dulu besok kena bala lepas tu duk mitok doa oh, dengan Allah taala ya Allah buat lah sauri rasul kami nak turun rasul tu ha tu dulu lagi tu dan supaya kami menjadi dari orang-orang yang beriman tu pokok-pokok dia kecik kalau ada rasul, ada kitab, ada Quran, kami nak turut cerak. Tentu engkau wahai Muhammad tidak diutuskan kepada mereka, bahkan kami terus menyeksaakan mereka. Ni bukan maksud ayat tu dak, tapi nak wujud dicium Amik daripada ayat tu sat nak wujud di mudah bahay. katanya, puak-puak musyriki ni duk kecek dengan muluk saja kata sebab puak-puak dia tu hauji, gotu uji gani pok dia pun kecek nitok dengan Allah. Ya Allah, latihlah seorang rasul. Kami nak tidur. Hatta lah kita kita daripada-Mu. Kami nak mengaji, nak tidur, ajari ajari yang ada di dalam kitab sat ni. Tuhan apa gaya? Maka tetapkanlah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari, dari sisi kami. Iqra' Rasul pun ada nabi. Mereka berkata pula hendaknya Muhammad diberi kitab agama yang diturunkan dengan sekaligus gus. Mana rano? Tak ada waktu turun, payah sikit-sikit sikit. Wak mari. Sekaligus laulah. Sutaih laulah. Mudah nak baca. Muka tu muka ni, muka tu muka ni. Bak apo sikit-sikit kepada Muhammad. Tak waktu turun kroa, tak wak turun supaya dengan kitab Taurat, kitab Injil pada zaman dulu, boleh tengok selalu dah. Tokoh lalu, Kroeh Ya nak no, nak lagu gitu Ni puak-puak kafe dia torong, nak dia, dia kecek Pasang-pasang dia lah, puak-puak dia Sebagaimana kitab Taurah yang diberikan kepada Musa ha, tu. Ya nak no, lagu tu, Bukankah mereka dahulu telah kufur Inka akan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa Ni tu saya Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah Hei puak-puak musyariki Mu ingat tak? Zami tu nenekmu mung dulu Suk ke bani Israel Tekoh kitab Taurah tu Hewak turung Setokoh bong Wihkan Nabi Musa Berapa cokoh Berapa raya Tuk nenekmu mung dulu berime Dengan kitab Taurah Bahkan kau baca Kau ingkat Kau baca Kau buat tak erti Haa tu Bapak pun tak seterimu Kro'el. Kau tu hai, wak tu kong sikit, sikit, sikit. Ada tu hikmat dia. Tu hai tak wak tu kong sotok Kro'el. Tapi wak tu kong tam lam dap. Hitkan yang berlaku, gotu gani, tu hai wak tu kong sikit, wak tu kong sikit. Sohobak-sohobak pakak ngaji belakang dengan Nabi. Tapi puak-puak mung he musyrikin, wak nge. Lepas tu wak bengong, wak tak erti. Padahal tahu wabi cekat katanya, Kro'el tu betul Nabi Muhammad adalah benar. Ha, tu, gitulah. Mereka berkata lagi Ini Pak-Pak musyrikin kata lagi mana? Dan sama juga Dengan orang-orang Zami dulu Dia kecek Dengan orang, -orang Zami Musyriqin Pakat Tau Pen Siang diaukan Dia kata kena Kedua-duanya Al-Quran dan Taurah itu ialah ha, tengok, Yang bertolong bantu Yang satu menyokong yang lain Maknanya Saif tu lah ya Kera'ah itu Taurah pada zaman dulu Dengan kera'ah Hak tu lah ya Bohong belakang Itu tu puan-puan musyrikin keceh Sebabnya tak si terima yang ajar dia Tak si terima yang ajar dia kera'ah Hak Nabi duduk layak Pain-pain-pain Hari-hari-hari Nabi duduk layak Eh tak si terima tu tak ada roh tak? dan mereka berkata pula sesungguhnya kami kufur ingkar terhadap kitab-kitab itu semuanya. Tak baik. Ha nah, tu. Kalau kita kecek bahasa nayu-melayu kita, lagu tu. Royak pain, pain pain pain pain pain, akhir sekali kami kufur semua tak setimo. Mung-mung aku aku gitulah. Tuhai perayat lagi ayat 49. Katakanlah wahai Muhammad. Ha nah, tu. Ni suruh nabi jawab, lah Nabi pun Gerti Cara hidup Oleh musyrikin Pasaimana Maka Nabi pun Jawab Supar dengan Allah Ta'ala Waya Di dalam Al Quran Kalau Demikianlah Sikap kamu Maka Bawalah Sebuah kitab Dari sisi Allah Yang datang Memberi panduan Lebih Daripada Keduanya Puk-puk Kafir Yang taksi terima Al Quran Lepas Duduk Torong Dengan Nabi Dalam Ayat lain Dalam Surah Isra. Puan-puan musyriki ni, ia minta Nabi naik langit sendiri. Yang puan-puan yang -puan nak tengok. Huh. Nak naik dengan caruat mana orang tahu. Yang mikir dah pada zaman itu. Muhammad, mungkin kena naik langit sendiri. Lepas tu, membuat turun kitab sebuah. Baca depan kami. Lepas tu, orang okay, yang naik sekali dengan Mung tu, Malaikat. Mari yin-yan katanya, kita ni betul sungguh. Lebih daripada Kro'eh, kamu duk baca lagi itu dalam suratul isra yang Allah Taala laiat. Mari ayat ni Tuhan kata nya katakanlah wahai Muhammad kalau demikianlah sikap kamu maka bawa lah sebuah kitab dari sisi Allah yang dapat memberi panduan lebih daripada keduanya. Kalau begitu hai hey, puak musyrikin mung tak percaya kepada kitab taurah zami dulu dan mung tak percaya kepada kitab kepada Quran. Gini eh mung tolong mari tulis Kau tak apa ataupun mau cari orang-orang yang cukup bijuk ahli-ahli bahasa tolong buat mari yang lebih daripada Kro'el lagi ha, tu. supaya ke apa aku menurutnya Nabi sendiri pun Nabi rakyat katanya aku pun rasa nak turut ke Kro'el nak turut ke kitab puak pun mengulis dengan isi bahasa yang tinggi Pak kita bila ni orang, orang orang ngaji bahasa Arab lah, Orang ngaji dalam bahasa Arab, dia kena ngajinya syi'i dalam zaman jahiliyah. Jahiliyah ni bukan arti bodoh. Jahiliyah artinya, mai mi rabob, mai mi rabbi api Itu arti jahiliyah. Tapi, araya tam ori zaman jahiliyah, Masya Allah tinggi. Cara mikir dia, cara nulih, cara syi'i dia, Masya Allah tinggi bahasa-bahasa yang dikatakan bahasa yang tinggi dan tak capur dengan bahasa lain dalam bahasa Arab ia panggil Arab somim artinya perongsai saat meciwapun dengan benda-benda lain ha, tu. tu nak ayat katanya bahasa Arab di zaman jahiliyah dulu bahasa yang tinggi apabila siapa-siapa tulis syekh yang begitu molek tak disakuk di kaabah ditulis tulis tulis tulis tulis disakut dekat abah setengah setengah hari, orang hak pandai baca lagi baca pak teriak tu lebih pada qura'ah lagi pokok-pokok dia baca lagi tengok pak baca baca baca sek sek sek sek, sek, sek, sek teriak belalah sebab kenapa sedaknya bahasa yang ditulis oleh ahli ahli syair nabi pun royak aku tak ada mengaji ni aku pai go kambingnya masa budak-budak aku anak yatim tapi diberi kepada aku wahyu. Bukan aku rekod sendiri dengan kera'ah. Aku tak ada ngaji dengan mana-mana guru. Kecuali Jibra'ah. Mari dia ngajar aku. Aku baca kepada kamu. Nak terima tak saya terima. Ikut. Nabi tak ada paksa. Walaupun sikit. Itulah kera'ah. Yang kita ada baca pada hari ni adalah kalamullah yang dibawa turun oleh Jibra'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan tertulihnya sebuah daripada suratul fatihah sapanya suratul nas seratus empat surah yang ada di dalam Quran, ne ribu ayat lebih ne ribu ayat lebih bukan ne ribu, ne ratuh, ne puluh, ne tak ni kena ingat malek lah kan? tak seru jadi pusaka supaya kita dok dengar daripada orang-orang tua sampai dulu supaya dia duduk yin-yan, ne ribu, ne ratus, ne puluh Teragi bila, tak sapa dia, ne ribu, ne ratus, ne puluh ni. Nak ayat katanya, ne ribu ayat lebih tu, ia adanya khilaf ulama, katanya ne ribu berapa, ne ribu berapa. Hatu lew ter, eh. Khilaf ulama ni, kita kena pakai yamrak, katanya, apa boleh dia ya bila tu, tak ada yin-yan, cirak, cirak katanya berapa. Padahal kera'i, eh? kalau kita tengok zamil-zamila ni, buka tiak-tiak ayat, buka tiak-tiak surah bila, bila, bila, bila, bila cerak tak ada kena duduk bos apa sebab dunia zaman sekarang ni dunia maju, dunia teknologi dengan mudahnya bila apak keraas buah bila semua hidup lah bila sejaya saya rasa sudah sejaya bila, bila, bila, bila, bila, bila, bila sudah, berapa ayat tu sebab tu adanya 1230 niat ayat dan 2000 niat apa ni, 2000 lebih-lebih sikit-sikit sebab ya setengah-setengah ulama ya bilanya hamim so nun so ayat atau ya sin so setengah-setengah ulama ya tak ada bilal hamim tak ada bilal ada ayat dia kira katanya ayat lepas pada itu so ayat ha tu gitu nun walqalami qalami wama yasturun so setengah ulama bila nun so Walqalami wal qalami wama yasthurun dua ayat Hilah gitu hak pentingnya bukan duduk di toilet dak tapi noknya isi yang kita baca daripada awal sampai akhir tuครบถ้วนสมบูรณ์ nok hatu tapi zaman jahiliyah dulu ataupun zaman nabi dibakit jadi rasul duk sekali tamplang puak-puak bani puak-puak quraisy zame dulu puak-puak dia tak setrimo tak setrimo kering-kering quran ah yang dibaca oleh nabi supaya aku menurutnya Ni Allah Ta'ala ajar Nabi Supaya kecek dengan puak-puak musyrikin kau Bawa dia jika betul Kamu orang-orang yang benar Kemudian Kemudian ni Allah Ta'ala ajar Nabi belakang ni, Suruh kecek Suruh rakyat kepada puak-puak dia Lagi mana? Kalau mereka tidak dapat menerimu cabaranmu Wahai Muhammad Maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanya nah honyolah menurut hawa nafsu mereka ha nah, terjalah ya nafsu ni ya, ada hak molek ada tak molek patu hak tak molek ni iaitu turuk nafsu pasal kata lailahaillallah tu tak ada nak turuk kali tabiat agak ah, ya turuk nafsu ni dia adanya tuk yuk tuk semai tak, tak kira di mana-mana tak kira orang ke Masa ke, Rabuk ke, Gatuh ke ni, Dia turut nafsu, Akan punuh lah dia. Sebab dia tak turut benar ke benar ke. Dan tidaklah, Ada yang lebih sesak daripada orang yang menurut hawa nafsunya. Dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk dari Allah. Ingat malak ni, Ayat ni penting ni. Tuhan nak benar nen Benar-benar, Orang dia turut nafsu, Lebih sesak daripada segala galanya rambut punuh Dia tutup nafsu orang okay, wang rebuk Rabiab, siap-siap belaka tapi deredoh oleh nafsu agama punuh rabuk Rabiab, kodmai punuh sebab tu buatlah kodmai molek selarau mana matra tu matra ni nafsu gi, gi kena sebetul ni punuh dia rabuk cara hidup di atas muka dunia akhir sekali Sesungguhnya Allah tidak memberi pimpinan kepada kaum yang zalim. Maknanya Allah tak ada Allah tak beri hidayah kepada orang yang zalim yang berdegil dalam keingkarannya. Ha ni, teruk benar ni di dalam ayat ni, Hubungnya dengan orang zalim, orang turut hawa nafsu, orang tak setrimu ajaran kebenaran. Ni masuk belakang dah. Eh? Terutamanya orang-orang kafir seluruh dunia orang munafik seluruh dunia dan termasuk juga orang-orang Islam kita na'udzubillah iaitu nya orang Islam hok glewing otak glewing hati glewing tak se terima kebenaran patu kerahkan kerapuk tak se terima benar-benar ikut orang-orang yak apa eh eh eh gitu sebab apa boleh jadi pon prayot dia mwon chon dia ha kalau dia dia turut kebenaran maka tamnan dia jatuh ciri siang dia habis dia duduk kedai-kedai dulu orang-orang duk puji duduk puja dia dulu habis lah ni senyak dia dia berasa katanya takut jatuh jihar dia dan sebagainya Ini ni kita kena pakat-pakat fikir moleklah apa yang ada di dalam masyarakat tiap-tiap masa dan setiap ketika wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi alaikum rahmatullahi wa